Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti di dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru bersawet ya ke kabar pertama nih, kita awali dengan kabar spesial info dari Ibu Siwi, di laman akun Instagram pribadi Ibu Siwi ini mengunggah sebuah postingan info Kiss Award 2022 NCMA. Persepat ya info langsung dari Ibu Siwi. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan. Jangan lupa tungguin ya besok malam Kiss Award 2022. Ajang penghargaan bergengsi para selebriti tanah air. Siapa nih yang paling dinantikan besok malam? Eh, tapi tidak hanya satu malam. Ya, bahkan dua malam Sabtu dan Minggu, tepatnya tanggal 12 dan 13 Februari 2022, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Indosiar. Sudah pasti seru dan heboh. Yuk kita lihat siapa saja yang akan borong piala nanti. Sampai jumpa di malam pertama Kiss World 2022 Besok malam ya Salam hangat Harsiwi Ahmad Itulah info lengkap dari Ibu Siwi Persahabat mengenai Acara Kiss World 2022 Karena besok malam itu malam pertama Mudah-mudahan Idola kesayangan kita Bunda Lesti, papa Bilar Dan Abang L Membawa piala penghargaan Amin dan untuk voting sudah ditutup jam 3 sore tadi persahabat ya apapun keputusannya tentunya kita harus menerima persahabat ya tetapi jangan patah semangat kita harus selalu mendoakan dan tentu persahabat ya usaha tidak akan mengkhianati hasil kita buktikan saja persahabat ya kekompakan dan kesulitan memang Terbukti dari fans Leslar Lovers masya Allah. Mudah-mudahan persahabat, Ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari acara Kiss World 2022 Besok malam Berikutnya Ada sebuah postingan info juga bersahabat ya, Vitamin diberikan disuguhkan Di channel Youtube Leslar Entertainment Sore tadi Kita lihat persahabat ya Bunda Lesti Kembali memasak ini sih luar, bang, luar biasa banget ya Masakin buat Papa Bilar dan teman-temannya, Masya Allah Kita lihat tuh ekspresi Bunda Lesti Tersenyum saja masalah ya Ini ketika Papa Bilar cicipin masakan sang istri Dan Alhamdulillah kembali hasilnya luar biasa masakan Bunda Lesti Enak masalah ya Masya Allah Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia, ya. Yang pasti, tentunya di setiap momen vlog ada kejutan, keromantisan yang selalu saja disuguhkan oleh Bunda Lestin Papa Bilar. Tanpa dibuat-buat, tanpa diedit edit ya, memang idola kesayangan kita ini spontan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Perhatikan, waduh, masya Allah, banyak ya. Ini sih luar biasa banget Masya Allah penyemangat kita setiap hari Momen ini pun diunggah kembali oleh Angkun Instagram Sahabat Leslar Taiwan Kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah bangga banget ya Ngap istri gue Cina Kata tuh persahabat ya Bangga nih Papa Bilar mempunyai istri Seorang Lesti kejung Masya Allah banget Dan kita lihat persahabat di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar, salah satunya dari akun ikro2128 menyatakan di kolom komentar, dedek pasti ngerasa bahagia dan malu kucing banget, banget Karena masakannya dipuji sama suami tercinta, soalnya aku juga sering di posisi itu Semoga selalu seperti ini ya kakak Bilar, jangan berubah hingga menua bersama dan sampai jannah ya Allah, amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan rumah tangga Leslar selalu bahagia, langgeng, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya juga, para sahabat, kita mampir ke unggahan terbaru dari Bang Ariel, 7 menit yang lalu nih, para yang perhatikan. tuh Ada sebuah unggahan kalimat yang diposting oleh Bang Ariel, Alhamdulillah sehat selalu, amin. Wah, alhamdulillah para sahabat, ya, Bang Ariel, sudah kembali sehat, ini berkat doa kita semua juga, Masya Allah. Mudah-mudahan Bang Ariel selalu sehat dan selalu bisa menjaga Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar, amin Berikutnya, ada info penting juga yang kita dapatkan dari Lestat Entertainment Di akun Instagram Lestat Entertainment, persahabat ya, menginfokan bahwa bakal ada kejutan setiap harinya Konten baru tiap hari stay tune, tuh persahabat ya, wow Setiap hari, kita akan disuguhkan vitamin-vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar Karena konten baru akan setiap hari menemani kita semua, disimak juga kalimat caption yang dituliskan, sekarang Leslar akan menemani kamu di setiap harinya, intip, resep lasti kejurah buat menemakan siang, atau lihat keseruan Rizky Bilar, ngomongin BBL semuanya ada di Youtube Leslar Entertainment, stay tune Tuh persahabat ya, Masya Allah mantap banget ya, kita dukung dan kita selalu support yang terbaik untuk Tim dari Leslar Entertainment Berikutnya persahabat Kita lihat juga ada sebuah momen Spesial banget ya diunggahan akun Sabroting Anuskal Leslar Perhatikan di video ini persahabat ya. Ada baby kecil ya Wow ini baik lagi dipakein Baju nih atau celana Oleh papahnya dan Ini lagi dikerjain tuh persahabat ya Memang lucu banget ya Insya Allah hingga kalimat kansan pun dituliskan di farsingan ini, abang El nanti kerjain papa P kayak gini juga ya, masya Allah emang bikin ngakak banget ya ini. Mudah-mudahan idul kesengan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kita masih menunggu kejutan berikutnya dan tentu vitamin-vitamin bahagia yang kita nantikan. Jangan kemana-mana, total stay tune. Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya seputar Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.